yo what up geng balik lagi di channel gue detektif slot si penyelitif slot gacor hari ini oke okay, hari ini gue bawa modal super duper recel lagi ya di 255.000 ya dan mudah-mudahan hari ini gue bawa pulang WD jackpot besar ya oke okay, langsung saja kita cus ke TKP nya di spin turbo 10 kali let's go mamin oh ya yeah, ini gue di 8 ribu ya biar cepat up ya dan apa kabar kalian semua yang lagi nonton gua doain kalian semua itu sehat-sehat selalu dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada ya dan jangan lupa juga dibantu like comment share sebanyak-banyak share ke teman-temannya sekiranya mania slaughter geng ya dan juga jangan lupa juga ya dibantu subscribe dan yang uh, nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari gua ya Oke okay. ah, mudah-mudahan ini pecah rtp-nya mudah-mudahan ini meledak rtp-nya ini oke okay, mati kita dikasih cincin jam pasirnya dong waduh di skip sama dia tapi nggak apa-apa ini masih awal ya Oh ya yeah, ini banyak mention-mention gue nih banyak DM gue nih bahwasannya nanya kalau uh, Bang itu kalau pola receh bisa apa-apa enggak nih Bang ya Bang buat bikin lagi dong konten mau uh, konten receh Bang bikin lagi dong pola baru pola new pola bang ya pola yang kemarin enggak enggak enggak enggak ini enggak bekerja Bang ya cobalah di, dipakai feeling sendiri gitu walaupun udah menggunakan pola gua Oh kira petir gede ya walaupun sudah sudah menggunakan pola gua ya coba pakai uh, insting kalian ya dengan betting dan modalnya ya mungkin pengaruhnya di, di situ juga guys ya atau atau atau atau, atau kalau gue ini punya grup telegram ya di, di mana grup ini langsung diadminkan oleh retro 777 guys ya nanti langsung bisa cus ke uh, ke grupnya join ya linknya nanti gue cantumin di kolom komentar kalau bisa join <tuh> mudah-mudahan informasi apapun yang disampaikan di sana bermanfaat buat kalian semua ya ya di uh, sana juga ada update tanpa satu kali 24 jam ya oke okay. jadi hari ini gue bikin ya gue bikin lagi nih kontennya kali lah penyantol geng kali lah penyantol geng ya ini pecah ini mantap nih sensensalah waduh cuma dikasih nest, nice, tapi nggak apa-apa ya dikasih nice 230.000 ya ini pokoknya hari ini gua bakal buktiin lagi ke kalian karena gua nggak ada bosan-bosan ini Nge -nge -nge ingatin ke kalian semua bahwa sini itu retro 77 yang the best ya itu paling gacor dan terpercaya ya lu menang berapa pasti dibayar di sini ya Oke, okay, jadi langsung saja cus ke join ke Retro 777 ya. Sama gua bareng kita cuan, sama gua bareng kita profit ya. Oke, okay, tambulnya pecah, pecah lagi. Pecahin lagi dong. Waduh. Sudah pecah gitu. Oke, okay, mantap guys. Oh, gila pecah lagi mah gua tanya di kali Kale 12 di pecahin di pecahin lagi, uh, lagi mah gua tanya. Jabret, jabret, jabret, langsung sensasional nih, Ke, sekejap mata ya. Sekejap mata langsung sensasional, 1 juta, gila, gila, gila. Hanya di mana, hanya di retro 777 guys ya. Jadi, ini dibuktinya nih, nih, dengan pola-pola anti rungkat yang masuk slot gas orang ini ya. Gila ini, ini pasti. Wah, ini banyak request dari kalian nih bikin gue itu profit terus ya. Jadi, sering-sering request, sering-sering gue sering-sering gue perhatiin juga nih buat kalian semua, jabre lagi kalinya, oke nyantol lagi, nyantol lagi, pecahin lagi dong, pecah lagi dong, waduh, sayang banget tampilnya kecil ya, tadi kalau tampilnya gede itu pasti sensa lagi kita guys, jadi ya sering-sering request lah ya, biar profit terus, waduh. Oke kita coba pola selanjutnya nih gua sebenarnya ngincer-skecer ya udah jarang banget gua dapat skets gratis ini sekarang ya buat kalian semua juga yang buat mau ngikutin polanya silahkan ya enggak mau juga enggak apa, apa ya tapi buat kalian yang mau ngikutin ya disiapin kertas dan pulpennya sama kopinya secangkir ya nyantui-nyantui catat ini polanya ya mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian semua ya tapi kalau memang masih bingung, pola di video ini? Kalian bisa cek di video-video sebelumnya, ya. Video-video uploadan sebelumnya, ya. Oke, ini gue coba ke spin cepat 10 kali. Gue pancing-pancing sketchernya, nih, ya. Ini gue sebenarnya pancing-pancing sketchernya. soalnya kita udah profit, nih. Sekarang kita cari sketcher, gitu. Kita, kita dapat sketcher, ya. Hitungnya profit lagi, ya, kan? oke okay. tapi ini skechernya banyak yang nyantul tapi belum belum ini belum dikasih sketchernya ya nih ini di, di, di, ini disembunyiin sama kakeknya nih pelit banget dia hmm. gimana ini ntar ya ini gue coba tuh gue coba offkan semua ke 10 kali ayo kasih skechernya dong dua lagi dong asyik dikasih keknya ini bakal jadi spin trial gua guys ya soalnya gua takut disedot lebih banyak lagi guys ya ini gate of Olympus emang kayak gini guys ya jadi biasanya kalau sudah menang itu langsung lakukan tarik dana guys ya langsung amankan duit kalian ganti akun baru supaya uh, akun kalian itu tidak terdeteksi kemenangannya jadi kalau udah menang itu langsung WD-in ya, atau kalian mau lanjut ya sisahin gitu misal kalian main tadi itu nah kayak gua model uh, 200 menang satu juta ya WD 1 juta gitu jadi 200 nya di, di, di jangan di WD-in ya lanjut main lagi gitu oke okay, ya karena kalau kalian bisa profit di detik itu juga yang mungkin akun kalian lagi wangi gitu Oke okay, ini gua ya Spin cepat 10 kali okay, ini apakah di 10 Spin ini dapat sketser ya dapat sketser gua lanjut nih ya tapi kalau nggak dapat ini akan jadi Spin terakhir gua Oke okay. Wih, gila sama pasirnya, cuy. Pecahnya lah, banyak banget. Jepret. Waduh, cuma kali dua ternyata, ya. Oke, okay, batu merah. Sketchernya dua lagi, dong. Lagi-lagi nggak lagi dikasih. Oke, okay, oke. Okay. Ayo dong, sketchernya. Oke okay, lah, ya. Udah udah kayaknya sampai sini aja, lah ya. Thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton. Mudah-mudahan Rezeki Besar selalu mendampingi kalian, guys. Ya Sekian olahan TKPR ini. Adios.